Oh, terus, ah, oh, terus, kena mas, hujat, ini ni ni, hehehe, saya memang ampekan, ini ni ni ni ni ni hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Ini empat, merah, roti, Oh, oh, bukan, hang, hai. Eh, one. Hey, one. <sweep> uh ini wah ceria pok lah, ngalang-alang ini, wah tangkut beton, heeh, heeh, heeh, Ya ya Allah. Bagaimana saudaraku? Ini tadi saya enggak itu kurang cepat ikannya terlalu ganas jadi kita harus melakukan eksekusi yang <laughs> yang cepat daripada tadi tuh nyantol di kaki gitu. udah kita luka mending lepas ya lanjut snack pertama sudah gagal latari yang kedua gagal Oh, hilang, udah ya, nih. Lah Aku kok enak kok sih. lah. Yo. Uh, uh, uh. Gila. Gila oh. Oh. oh. Di sana ada Rahma diri, baru datang itu. Duh, oh, Kat maaf ya. Ah, hmm, Mas. Putus benangnya. Benang sepeda ini senar di ini bisa putus ya. Inilah. Benang-benang kuat yang saya di daerah Bogor ini. Benar -benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kuasanya mendung-mendung gimana gitu. Yang paling ekstra ya, lor Assok. Ayo. Oh. Oke. Hai, hilang mas uh, kena uh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lu hai, hai, ya Ayo, jangan lepas lagi, dan jangan putus lagi hey, di bantang, <laughs> dia juga strike lo di sebelah Uh. ikan, ikan, kamu di sinilah lah jangan putus lagi kamu ya kecil loh di tangan itu ini pulang-pulang nanti ya, saya harus itu pijat soalnya ikannya ini membakokkan, lihat oh. tenang-tenang gampang oh. Ya, senangnya eh, pas uh. uh. udahlah, udahlah, kamu ngalah aja sama saya saya capek soalnya, dengan saya udah udah, udah, udah, udah, udah. Oh, bro. tidak mantep mas eh info nih udah, mantap, udah, mas eh mantep mas Alquran ini ternyata. belum belum Masalah, Ya Allah. ini agak lembut. kayak tadi. Kalau di langsung ngamuk ya. Uh, Gila ikan <tuk> ini dolar kan, enak dua-duanya ini kalau satu mata kail udah lepas dari tadi mas duanya dua mata kail biar satu nyangkut di mulut, satu nyangkut di bunda iwes raih like so cuco cool, wey Suali putus kayak tadi kuat banget ini tenang Nang ya, pon mas, pon mas, pon semua mas, hampir lepas, hampir lepas, hampir lepas, uh gila kak, udah udah berhenti, aduh, mantap sih wa ya, oke lanjut, akhirnya dapat strike besar kan. hari ini ya, setelah tadi oh, di track. Muara di muara saya dapatnya ikan yang kecil ya Alhamdulillah ini dapat strike banget. sudah lama saya tidak mancing di spot ini sebelah lagi oh. Tenang, mas yeah. hmm. Oh, ya. tuk, tuk, tuk, tuk tuk suaranya arel itu loh, kau sunyi. maksudnya, wah ternyata gila. Uh. <laughs> ya Allah, sudah hai, hai, apa saya kiri, masih saja monsel saudara-saudara hai, biasa. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, silan sedikit tapi ya lumayan jadi masa terlalu pusat resto hotel hotel hotel Oke, saya terus. Masih. Hmm. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Tapi ini juga namanya magic. Wah. Ah. Oh. Nanya sudah mulai mendekat mas ya eh. Cepat diundrop. Ini tak lama mas. Gunah pola. Oh, terus. Ah, terus kena mas. Wujud. <guluh> kayak mengepot, ah, <guluh> ini motor ini ini. Ih. mengempet ambekan. Ini ini ini ini. Ini kayak motor-motoran ini ya, motor jip rasanya. Ayo. Tuh. Oh. Mas gila. Ayo. Tuh. Ih, Hop hop hop hop Hop loh, Hop loh, ikut om ikut om ikut om ikut om ikut om loh, om loh, ya, loh, loh, loh, 還有嗎 kosong nih lah mas. Hah? Uh. Uh. Si uh. bandeng. Uh. ngeri ya sari aneh Bukan, bukan, bukan, bukan. Tunggu, sangat luar biasa gitu. Ya. Oke, kayaknya sudah cukup. Ini udah sore banget. Saya masih selalu menuju rumah. lagi rencana. Saya mau kasih orang-orang, teman, mesin kita lanjut. lo lo lo lo Ya, besok operasi ini lho <laughs> <laughs> ini kita masak sendiri lho kemarin mancing juga masih banyak ikannya ini sisa udang segini <laughs> banyaknya ya Allah gak dimakan gak dimakan ikan, dimakan sendiri Oh, weiß bangga pohonnya masih. Oh, senior masih. ya? Kakak. Kakak. Amen. dua, em dua, dua,